Baik Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu masukkan akun dan passwordnya nanti setelah masuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu setelah itu kita klik tutup saja gini. nah nanti di akun Bapak Ibu ini kan ada dua pilihan Bapak Ibu kalau seleksi simulasi mengajarkan kemarin sudah nah ini kita buka yang seleksi wawancara kita klik atau jadwal Bapak Ibu kita tunggu. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan disuguhkan ada nama dan nomor HP tim pemantau. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Bagia Almira selaku tim pemantau saya. Tapi nanti kalau tim pemantau Bapak Ibu bisa lihat di Grup info si Bapak Ibu masing-masing. Nah setelah itu Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat detail jadwal Anda. Nah ini diklik, nah, nanti di sini akan muncul ya uh, tips ujian wawancara. Ada tiga tips. Kemudian nanti di sini sudah terlihat Bapak Ibu jadwalnya. Nah nanti ketika saya ingin mulai melakukan wawancara besok pada jam 8 sampai jam setengah sepuluh ini Saya tinggal klik yang ini kita, Saya klik wawancara Jadi di halaman ini sudah ada tips usia wawancara Apa saja yang harus disiapkan Kemudian ini link Google Meet-nya Nanti kita tinggal klik di sini untuk mulai wawancara dan di bawahnya lagi sudah ada tanggal, kapan, wawancara, sesi kita dimulai jadi kalau saya dimulai tanggal 12 Agustus, sesi pertama ini jam 8 sampai 110 berarti 1 jam setengah gitu ya Bapak Ibu jadi untuk persiapannya di sini ada persiapan pastikan anda persiapan 15 menit sebelum sesi dimulai sampai kami silakan diperhatikan nah begitu bapak ibu untuk persiapan tips untuk pelaksanaan wawancara dalam mengikuti seleksi calon guru bergerak sekian dari kami akhirul kalam saya akhiri wakil topik walidaya, waridawalinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.